Yo, yo yo yo yo yo yo yo yo, what's up, yo? Balik lagi bareng Mamang Breadshot official channel ya, guys, ya. Seperti biasa, kita akan membagikan bocoran-bocoran pola slot gacor hari ini seputar Olympus lagi tentunya, bos Dan udah lama bermain masih setia mana-mana Lahan tergacor, terkecil dan terpercaya di tahun 2022 ini ya, guys, ya. Dimana lagi kita Kuy kan, kalau bukan di Auto Spin 88 tentunya, ya, cuy karena di spin 88 ini lu mau jp berapapun pasti dibayar kontan gitu, dengan tingkat transaksi depo dan wd dijamin super duper cepat padat akurat dan terpercaya ya bisa pokoknya yang belum mempunyai id nya segera gaskin gaskin dan gaskin ya cuy untuk link penaptarannya udah memang taruh di tentang channel ya boy gaskin Oke Brodi langsung saja kita ke in gamenya ya Brodi kita di sini seperti biasanya bermodalkan 50.000 perak saja gitu kan Boy ingin meluluh lantahkan si kakek Olympus lagi kali aja dikasih yang mantap-mantap ya Boy by the way ini gua main jam setengah sembilan malam gitu cuy kali aja dikasih yang manis manja ya Brodi Brodiku tentu saja dengan pola-pola andalan setiap harinya ya guys ya Pokoknya simak terus pola dari Mamang, jangan skip-skip video ini karena di akhir laga ada kejutan sangat-sangat spektakuler dan mengebarkan gitu, boy. Pokoknya salam JP, salam sensasional, skuy. Fucker,